sabar itu mahal, teman-teman. Ternyata sabar itu mahal. Sabar lekat dengan ujian, lekat dengan masalah. Bukankah saat kita punya masalah kita bermohon kepada Allah, kita berdoa, kita sholat, kita puasa, itu sabar. Kita sabar itu mahal. Dan di antara jalan sabar itu ada yang dengan musibah, ada yang dengan awal saleh. Ketika Allah menurunkan musibah pada kita, sesungguhnya itu salah satu jalan untuk mendapatkan rahmat Allah dan boleh jadi ucapan malaikat di kemudian hari kalau kita bisa menyikapinya dengan bijak.